Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya dan Sulistyo Nugroho, nomor satu sembilan dari Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, saat ini saya akan e, memberikan panduan bagaimana cara menginstal mode di laptop atau PC kita sendiri. Untuk pertama, pertama kali, kita buka website Moodle di Moodle.org. Kita ke menu download, download yang terbaru ya. Oke, karena saya sudah download, jadi saya skip. Kalian bisa pilih yang zip, kemudian kita memerlukan sebuah SEM di mana SEM itu diperlukan untuk uh, SEM diperlukan untuk membuat sebuah apa ya web server kita sendiri yang tempatnya itu dihosting oleh PC atau laptop kita sendiri seperti itu untuk meneran SEMnya kita memerlukan sebuah seri PHP yang sama dengan yang diminta oleh model yaitu PHP 7. Nah, kita klik download. Untuk version kita cari yang memakai PHP 7 dan usahakan yang terbaru. dimana yaitu yang ini. Oke. Setelah men-download kita akan install sampai terlebih dahulu kita oke okay saja kita next uh, ini sudah sesuai kita next saja next next next Tunggu sampai instalasi selesai. Hmm. Mari kita percepat saja agar tidak menunggu lebih lama, ya, karena ini akan memakan waktu. Kita percepat saja. saat ini proses instal ya proses instalasi sebentar lagi selesai proses instalasi sebentar lagi selesai Oke. Okay. Nah ini dia tampilan dari sem yang kita perlukan. Terus selanjutnya kita akan mengcopy file model yang sudah kita download tadi yang berupa file zip ke dalam sistem C. Kemudian kita pilih sem HTdocs dan pastekan di sini sudah, kita extract here kita tunggu sampai selesai setelah selesai setelah selesai, maka akan muncul file model Oke, selanjutnya kita bisa lakukan start di sem control panel di bagian apache dan mysql jika sudah dipastikan menyala dengan benar yaitu kedua-duanya menyala hijau kita bisa buka kita ketikkan di sini localhost/model. Kita akan sampai di halaman instalasi model. Sebelum kita melakukan instalasi model, kita diharuskan untuk membuat database. Untuk membuat database, kita akan mengetikkan localhost/php. sini kita akan menambahkan database baru kita beri nama model kita create oke okay. sudah ya sudah terdaftar kita tutup saja selanjutnya kita akan langsung melakukan proses instalasi kita bisa bebas memilih bahasa apa yang dipakai contohnya Indonesia di konfirmasi jalur sudah benar dengan data kita tadi kita selanjutnya pilih pengandar basis data untuk pengandar basis saat basis dat kita pilih pengandar di instalasi pilih pengandar basis data kita diharuskan untuk memilih dari apa yang tersedia model. Di model ini dibutuhkan sebuah MariaDB untuk sistem MySQL-nya atau database-nya. Maka dari itu kita pilih MariaDB. Kita pencet selanjutnya. Oke, di setelan basis data kita isi root. Yaitu sistem bawaannya. Selanjutnya kita lanjutkan di halaman ini kita harus mengecek uh, beberapa hal yang perlu kita sesuaikan agar kita bisa melakukan instalasi model dengan benar diantaranya kita memerlukan sebuah uh, perubahan data atau penyesuaian data yang diperlukan. Kita memerlukan perubahan atau penyesuaian data di file PHP di file sem kita. Jadi, kita harus membuka di sem control panel. Kita bisa memilih di bagian page. Karena ini di file PHP, kita pilih yang php. kita cari di bagian yang diperlukan seperti NTL, XML, RPC, dan SOAP. Kita cari saja di sini. Bisa dengan cepat menggunakan Ctrl F. Kita cari SOAP dulu misalnya. Kita hapus di bagian yang ini. Lakukan juga di XML. RPG. di kita cari di, di atas kita hapus jika sudah kita lakukan save kita tutup saja untuk menerapkan perubahan kita harus melakukan stop service di save kita dulu setelah itu kita start lagi agar penerapan perubahannya itu bisa diterapkan ya di penginstalan model ini kita start lagi oke, okay. oke okay, sudah bisa kemudian kita muat ulang oke, okay, sudah tidak ada yang di perlu disesuaikan sudah cukup di sini tertulis lingkungan server Anda memenuhi semua persyaratan minimum jadi kita sudah bisa melanjutkan penginstalan modul ini di proses ini akan memakan waktu yang cukup lama jadi saya akan mempercepat proses instalasi ini Kita masih menunggu proses instalasi sampai selesai. jadi ini merupakan sebuah proses instalasi di mana uh, proses instalasi itu menerapkan beberapa file-file yang diperlukan seperti ke dalam database ke server yang kita buat Oke. nah ini sudah selesai kita bi bisa kita bisa melanjutkannya karena muncul sudah tidak ada kendala bisa dilanjutkan karena muncul tombol lanjutkan berarti dalam proses penginstalan ini, itu tidak terdapat kendala jadi kita lanjutkan saja Oke. proses selanjutnya yaitu mengkonfigurasi proses selanjutnya yaitu mengkonfigurasi akuntan proses selanjutnya yaitu mengkonfigurasi akun administrator utama. Oke, berarti admin password Kita pilih negara Zona waktu Asia Jakarta Di bagian ini Kita mewajibkan Yang ada tanda uh, Tanda seru merah ini Kita diwajibkan untuk mengisinya Kita perbarui profil sampai diinstalasi pengaturan halaman depan mari kita beri nama situs kita beri nama belajar Oke. Okay, selanjutnya yaitu proses pengatur install. Selanjutnya yaitu proses instalasi pengatur. Selanjutnya yaitu proses pengaturan halaman depan. Tuh. pertama yaitu nama lengkap situs. Misalnya di sini saya pakai belajar online. Kemudian nama singkat situs. halaman depan. tempat. Lanjut. waktu, lokasi. Zona waktu standar kita pilih Asia Jakarta. Kemudian email keluar, kita bisa pilih. Ini saja juga tidak apa-apa. Change. Nah, kita sudah sampai di halaman utama dari model yang kita buat. Yang di mana pembuatan model kita sudah selesai. Kita coba untuk log out. Untuk mengakses model ini lagi, kita tinggal membuka localhost model. Jangan lupa pastikan sudah melakukan start server pada same control panel kita di bagian apache dan mysql okay. kita login menunjukkan username yang ada nah, sudah bisa masuk berarti tidak ada masalah di database kita bisa lakukan stop service karena sudah selesai. Ya. Nah, itulah tadi um, bagaimana cara kita melakukan proses instalasi model di. Nah, itu tadi merupakan bagaimana caranya kita melakukan proses instalasi model di laptop atau pc kita sendiri cara ini juga bisa diterapkan jika kita mempunyai hosting atau website di mana kita bisa membuat uh, tempat belajar kita sendiri atau modal kita sendiri yang caranya tidak jauh berbeda dengan yang saya jelaskan tadi nah, cukup sekian apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh asih